hari ini tribunews.com kena hack deface istilah hackingnya itu deface by defacer oh, kalau kita kunjungin tribun halaman depannya pun juga dihajar biasanya kalau mereka punya Filsa dalam hitungan detik lah, itu akan semakin normal. Tapi sepertinya ini tidak ada berita mungkin, karena udah beberapa menit tapi nah, begini terus tampilannya. Astarkan Astarkan coba kita Media informasi pun juga ini sepertinya kena juga kita coba cek portalnya, mediainformasi.com. Ini, ini Instagramnya ini. Astargans. Oh, enggak. Ini media informasi memberitakan itu. Tapi yang jelas, Tribun, sudah pasti karena Tribun news.com. Tampilan awalnya udah berubah. Coba kita pakai yang ini sudah sudah HTTPS secure. Jadi dia. Nah ya. Backsoundnya itu itu Tribun Medan coba. <laughs> Tribun Medan ini subnya, sub dari sub web website sub dari Tribun News. Mungkin pada down semua. Medan Tribun, pokoknya yang yang Tribun itu domainnya Tribun itu mungkin down semua. Coba Semarang Tribun coba. Kemungkinan down, karena domain induknya itu Tribun News, nah down kan, habis bisa. Jadi semua semua kota yang ada Tribun Newsnya itu habis bisa dibuka karena induknya itu Tribun itu. Ini induknya ini, induk induk domainnya, ini induk domainnya sudah di hack, di face, istilah hackingnya di face. Jadi anak-anaknya anak anak dari dari setribun dan tribun, capatan tribun, semarang tribun, Aceh tribun, dan nenek semua itu Aceh tribun kita coba buka, nggak akan bisa karena down sudah di device, nah down Ini masih belum kembali situ saya artinya mereka mungkin nggak ada backup, maybe.